apa yang bakal kita lihat di sini amir? Ya, blood ke So yo halo up, guys, kembali lagi bersama gua Fian di sini dan kita hari ini bakalan bermain game Resident Evil Revelations. Ya pasti diantara kalian bertanya-tanya sama gue Kenapa gue gak main Resident Evil 3 Karena ya gue jujur aja sini ya Harga game mahal Dan ya kita punya game ini Kenapa kita gak mainin dulu Mungkin gue bakal nunggu diskon untuk Resident Evil 3 Tapi untuk sementara Kita bakalan mainin game ini dulu Oke okay, guys Resident Evil Revelations ini termasuk yang ratingnya tinggi Dan dia ini dibilang sebagai underrated game ya Jadi bisa dibilang sebenarnya game ini kualitasnya bagus Tapi gak terlalu baik dilirik oleh orang yang menyukai franchise Resident Evil So gue pikir kenapa kita gak mainin aja Jadi tanpa basa-basa lagi Let's get into the game. Kita bakal langsung start aja di sini. Resident, Resident Evil Revelations. Game ini masih menggunakan engine yang lama jadi dia Ya kalian tahu lah, masih dengan kontrolnya yang sangat-sangat rusak. Oke, okay, kita bakalan main di normal aja ya. Kenapa nggak infernal, jadi kita nggak kelamaan mati dan ngulang ulang berulang-ulang ya guys. Space will allow you to do a quick turn. Oke, okay, that's good. Jadi kita nggak perlu berkutat dengan shift mundur sama dengan balik badan ya. Karena gue nggak suka sebenarnya kontrolnya kayak gitu waktu zaman main Resident Evil 4. Mediterranean Sea. Oh, pistol Glock kayak ini karakter yang kita pakai Siapa nih? Kok kayak gue gak pernah tau karakter ini siapa, by the way. Oh, ini Jill. Oh. Terus ini siapa? Carlos, kah? Oke. Okay. Gue gak tau itu siapa, by the way. Itu kapal apa, by the way? Incredible. Queen Zenobia. Zenobia tuh nama... Nama apa ya? Gua lupa loh. Gua kayak pernah dengar nama Zenobia, tapi bukan di game Resident Evil. Di game lain, cuman gue lupa. Zenobia tuh apa ya? Uh, kita kayak bakal masuk ke kapal gede ini, guys. That's cool. Ya yeah, I mean like kenapa kita harus masuk ke kapal tua ini? Gue juga nggak tahu. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih timeline story itu tuh sebenarnya yang mana gitu kan? Jadi siapa duluan? Abis sebelumnya Resident Evil yang Revelation ini tuh sebenarnya nyambungnya ke sebelumnya tuh yang mana gitu? Resident Evil 5 kah? Atau Resident Evil 6 kah? Gue nggak tahu ya. It's been 94 Jadi sini kita kayak seperti bakal nyari Chris ya. seperti yang barusan dia omongin di barusan. Dan Jessica. Jessica siapa? Uh? <laughs> gue gak pernah denger Jessica. I mean like gue udah namatin 4, 5. 4 dan 5. Dan samain 2. Tapi gue gak pernah denger Jessica. Mungkin kawasan daya kalian yang udah pernah main. Mungkin bakalan tahu kali ya. Tapi gue gak tahu siapa. Oh my god. Chill. You okay? Oh ada bell guys. Ada lonceng. Apa ini? F. I might be able to shoot it off. I might be able to shoot it off. Klik kanan and klik sama dengan fire ya itu sih kita udah tahu ya reload dulu oh by the way sini kita udah bisa nembak-nembak sambil jalan ya that's nice karena di Resident Evil 4 itu tidak ada dan di Resident Evil 5 udah dieksekusi tapi eksekusinya buruk jadi that's good what a stage it's been abandoned for a while I mean like uh, yang gue bingung gitu kan kalau seandainya emang Chris sama Jessica itu kesini kenapa mereka nggak nyari dulu dalam arti gini loh Kan mereka nih, organisasi harusnya mereka punya histori perjalanan gitu, kan? Kenapa mereka harus nebak-nebak kalau Chris dan Jill itu ada di kapal tua kayak gini, by the way? Ya, who knows, mungkin gue otaknya gak nyampe untuk mikir ke sono. The of life, but I feel like something is here. Ada sesuatu di sini, guys. I don't know. Hey. Eh, ada monyet, atau lewat, apaan tuh? Merangkak, <laughs> jombang, kok gue kata monyet ya? <laughs> apa-apa lah Ya, lagian dia merangkak-rangkak ke situ dan eu. Itu ludah. Ya, gue yakin bukan sih, tapi ya semacam cairan-cairan biologis yang kita tidak tahu, guys. Apa itu? Putih-putih kental manis. Susu kental manis. Banyak, wow. wow kok dia mau lewat pipa sempit kayak gini ya by the way <laughs> oke okay lah kita jalan aja nyantai nyantai aja nggak ada apa-apa di sini mana. tenang aja resident evil tuh setau gue tuh nggak ada serem-serem kecuali yang tujuh gitu kan tujuh sama nggak ada sih kayak resident evil yang serem cuma tujuh doang menurut gue no, no, no power which means no elevator for us berarti enggak berarti kita nggak bisa pakai elevator ini dan apa yang bakal kita lihat di sini ya men. blood My God. <laughs> Yo. Nggak kalem banget sih ini satu jomba. Apa nih? It's our I've never seen a mutation like this. Jadi kalau kalian bisa lihat ya guys. Itu tangan kirinya dia tuh gede banget. Sedangkan tangan kanannya tuh kecil. Udah satunya tuh kayak orang workout. Satunya kayak orang kurang nutrisi guys. Ya oke okay lah. Kita lewatin aja kayak gitu. Dan ini ada tempat lift lagi. Kayaknya liftnya bisa kita pakai. kah? It's not working. Ya kalau sandai kita lompat bunuh diri sih. Mending jangan. Bentar. Ini tuh bagian atasnya kapal ya. Tadi kita masukkan berarti emang benar ya di bawah sini ada ada ada lantai bawah lagi tapi emang sedalam ini ya kapal ya kapal pesiar emang harusnya sedalam itu kah? mungkin kalian bisa jawab yang orang anak-anak perkapalan. I mean like ini zombie nggak tenang banget sih nggak bisa apa keluar dari pipanya gitu biar gue tembak gitu. Kalau san jadi jil di sini mungkin gue bisa tembak pipanya kali tapi kayak ya akan sangat-sangat berisiko untuk membuang-buang peluru sih. Tadi ada sini nggak sih? I don't know buka aja udah. Ada apa sih nilgan disini? Ada game Resident Evil tuh yang serem tuh cuma tujuh gitu kan. Yap, itu nggak nakutin gue kok. Apa ini? It's shorted out. Oh, udah konslet berarti guys. Ini udah consulate tapi kenapa mesin minuman masih nyala ya? The power still works here. Iya, yeah, mesti bekerja. Dan gua nggak ngerti kenapa cuma kak tempat minuman itu doang yang bekerja. Oke. Okay. Um, let's go, what is this? Buka dulu pintunya. Hello? ada apa di sini? Bapak tidurnya nyenyak, Pak. Ugh, the, face is in the face is smashed in completely. Oh, berarti mukanya dia tuh dihantam dan sampai hancur gitu ya? Oke okay, lah, kalau begitu, Jill, take a look at this. Ada apa itu? Kenapa ada bling-bling di bawah sauna, Bapak-bapak? Siapa yang naruh barang seperti GPS di dalam situ? I Emil, mean, like, kenapa tempat ini penuh dengan darah dan kenapa darah ini ngarah ke selokan? Ya, kalau nggak ngerak ke berarti pembuat arsi ar arsiteknya nggak bener itu Parker, give me hand. Oh, jadi namanya Parker, gue ke Carlos gitu kan. Gini nih, kalau udah kebanyakan ke spoiler Resident Evil 3 di YouTube, youtuber lain nih, aduh, makanya gue nggak mau nonton dulu. Ini mesin apa scanner? Oh, ada pistol. I think it's a gun. Jadi si Peter ini Peter kan ya? Oh Parker, sorry Kenapa gue mengingetnya Peter Parker ya Si Parker ini kayak Carlos Tapi versi gemuk ya Versi big size XL Oh Ada tangan di pistol Jadi itu bukan Chris Kenapa kalian bisa yakin Kalau itu bukan tangan Chris by the way Mungkin tangannya nggak brotot kali ya Aduh ini jomba datang-datang udah ngeliatin patah kecil ya, Eh kamu Hai Wow lidahnya panjang Oke lah kita tembakin aja ya, kan um, Ya kontrolnya gak enak Kontrolnya gak enak Kontrol aimnya nggak enak karena ada semacam acceleration Buat kalian yang pemain FPS harus tau acceleration maksud gue apa ya Ya oke okay, kita Tendang And he's dead Easy Harusnya gue ambil infernal kah? Tapi kalau seandain infernal Takutnya gue mati kebanyakan This explains our missing crew This is not good Where are you Chris? Gimana kamu Chris? Saya juga tidak tahu Resident Evil Revelations Jadi itulah openingnya Resident Evil Revelations Episode 1 Into the depths. Udah gitu dah atau ini maksudnya masuk ke episode 1. Ya seperti harus masuk ke episode 1 sih. Karena kosan sampai episode 1 cuma gitu doang kita cuma harus 9 menit untuk episode 1. Oke, okay, kita nonton berita dulu guys, NTS Special Report untuk bukan NTR. Yang Wibu pasti tahu. aquapolis, the aquapolis. Jadi, kota ini mengapung di atas air. Wah, ini kotanya konsepnya bagus nih, guys. Waduh, bioterrorist attack Jadi musuh kita di sini bukan Umbrell tapi namanya Veltro ya? The the FBC, the FBC, dong bukan FBI was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bio-terror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself media outlets around the world began to refer to the incident as the Terragrigia panic following the incident the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro it is now 2005 and a sense of calm and security is finally returning to the people wait, kejadian 2004? sekarang tahun 2005? A and of the that poses for the world. Jadi dibilang kejadian tahun 2004 dan sekarang tahun 2005 di waktu game ini ya. Tapi emang apa ya? Trauma akan bioterrorisme itu segitu cepatnya hilang kah? Dan iya, kita bisa ngeliat Terra Agririanya alias kotanya yang itu mungkin gue lupa namanya ya, terletak di situ. Jadi kosen kalian masih bingung dengan cerita yang tadi. Oh, sorry. cutscene dulu. Well, my doctor told me I need exercise. I assume you both FBC has the area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the F.B.C. couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the B.S.A.A. in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis, or something. Is that its name? Ini bukannya scanner yang kita pakai tadi di tempat yang sebelumnya ya Oh, kita bakalan pakai Genesis ini ya Oke, okay, jadi buat kalian yang kurang ngerti sama story barusan uh, Veltro itu adalah teroris yang yang menolak pembangunan kota tadi ya. Sebenernya kalau seandainya kalian lihat ini 2020, sebenernya itu adalah kota yang menurut gue kota bagus gitu loh. Mereka pakai energi hijau yang pakai, yang tadi kalian lihat pakai solar panel, itu sebenarnya konsep yang udah bagus sih. Dan kalau seandainya di game ini di 2004 itu sudah diberlakukan, sebenernya, sebenernya keren sih. Karena 2020 aja gue masih jarang lihat solar panel itu diberlakukan dan sampai bisa memberikan listrik untuk satu kota. Tapi organisasi bernama Velcro ini menolak pembangunan Nah, akhirnya ngirimin biovirus, dan kayaknya kita di sini bukan berurusan dengan umbrella, atau mungkin ada hubungan dengan umbrella. Kita nggak tahu, kita mainnya aja game, ya, oke, okay guys. Ya, kita baca dulu, ya, Genesis Manual Version 1.09 Gua bakalan skip, skip, skip, skip skip aja, ya, buat kalian yang pengen tahu transasinya seperti biasa, gue akan naruh di sebelahnya, dan kalian bisa skip ini, ya, kalau seandainya kalian nggak mau baca. Nah, secara singkat sih benda ini adalah benda yang bisa kita pakai untuk mendeteksi virus sekecil apapun katanya. Keren sih. Kalau seandainya bisa mendeteksi virus sekecil apapun di zaman-zaman corona kayak gini harusnya kita bisa pakai benda ini untuk kebaikan semua orang. I mean, <laughs> ya kan? But hey, ya yeah, this is just a game. Jadi, who knows? Skin so pale. I've never seen anything like it. Use the genesis to get a reading on it. Jadi kita bakal pakai Genesis ini untuk meng, meng apa ya? Mengscan mayat-mayat yang ada di sini ya guys. Kita bakal memindai mayat-mayat yang ada di sini. Wih deh, pakai bahasa Indonesia yang bagus gitu kan, memindai. Gue lupa. <laughs> Oke, okay, scan complete. Genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the, the Scan the carcasses on the beach and send me your data. Jadi berkalanya masih nggak ngeh juga. Tadi kan kotanya di sono tuh ya, kota yang tadi kita bilang dihajar oleh teroris dengan melemparkan biovirus dan akhirnya tuh mayat-mayat mayat-mayat weapon yang mereka tuh datang ke sini gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, tapi kita disuruh nge-scan, -ngescan ini sama si O'Brien ya. Metal detected. I'm getting something from inside of it. Apa nih? Let's see. Seperti ada sesuatu dalam sini. Careful now. Woey, I've done this before. Gayanya loh. Yo, si Parkernya nggak jijik apa yang ngelempar barang kayak ngelempar ngelempar kan tuh ngangkat barang kayak ngangkat barang yang I mean like semacam organisme bedah hidup yang sekarang udah mati dan dia nggak takut kena infeksi atau apapun gitu. Ya, kalau gue jadi dia, gue akan sangat berhati-hati ketika gue angkat barangnya. Itu, I mean, like dengan sarung tangan, mungkin. With the Jadi kita nyerahin sampel virusnya atau tabung yang kita bahkan nggak tahu isinya apa itu ke O'Brien dia bakalan ngecek itu ya oke lah kita lanjutin dengan nge, nge scan nge scan mayat mayat yang ada di sini tapi ini kenapa bisa ada di atas kenapa bisa ada di atas tiang kayak gini by the way ya kita nggak tahu siapa yang bisa terjadi sampai kayak gitu mungkin keseret ombak atau apapun ada peluru di sini ambil aja ya aku juga masih nggak ngerti sih siapa yang bakal naruh peluru handgun di sekitar pantai ya siapa tahu tiba tiba ada zombie ada mayat mayat di sini yang hidup gitu kan tiba-tiba tanpa kita tahu. Ya, di sini ya banyak sih. Gue yakin pasti bakal ada sesuatu terjadi karena ya ada Evil, mereka cukup baik untuk menyediakan kita barang-barang yang kita butuhkan kalau seandainya ada sesuatu yang bakal terjadi. Kita scan dulu. Oke, okay, scan complete. Let's go. Nah nah nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, kan bangun kan? Kan dia tiba-tiba bangun kan? Guy the figure that. Don't worry, we're on it. Oke okay lah, kita mati nih ya. Gue bahkan gak tahu mana yang perlu ditembak, tapi ya udah tembak aja lah. Selama dia mengeluarkan darah, berarti itu objek yang benar untuk ditembak. Presiden Evil <tip> Proceed with extreme caution. Ya, siapa yang gak bakal takut dengan dengan benda-benda ini setelah kejadian kayak tadi yang tiba-tiba mayat toto bangun gitu kan? Sesuatu yang kita pikir sebagai mayat toto bangun gitu. Ini apakah bakalan bangun? No, dia meledak. Must have ruptured from gas. Jadi dia mengeluarkan gas gitu kan bahkan mayat pun bisa mengeluarkan gas. I mean like ya, yeah, mungkin ada sesuatu yang bakal terjadi dengan gas ini. Iya. Yeah. <coughs> Sorry. Kenapa kita dapat macam pil? Getting your analyze rate up to 100% will earn, earn you a health recovery item. The rate you receive will go down if you analyze enemies of the same kind. Oh. Jadi kalau seandainya kita nge-scan sampai 100% kita bakalan dapat item recovery untuk health ya. Tapi rate, rate persentasenya bakalan turun ketika kita ketika kita scan musuh-musuh yang sama terus ya. Berarti kita bakalan jalan ke si O'Brien. Halo O'Brien. There, nice There you are, nice work. And I bet no Huh? It's the line. Yeah, it's me. Uh -huh. Panggilan darurat guys What? Barusan katanya Apa? Yes, that's fine. I'll, take I'll take it from here Apa you nih? Starting now. Uh -huh. Good, get to it Phil Parker Oh, jadi kejadian ini terjadi sebelum kita masuk ke kapal yang tadi, guys. I've sent their last known coordinates to your terminals. To your terminal. Jadi O'Brien udah merencanakan Kalau tim Sarah itu akan keluar untuk nyari Chris dan Jessica Tapi katanya Jessica dan Chris itu Pergi ke sebuah gunung Gak tahu kenapa koordinatnya bisa Nyampe di sebuah tengah-tengah laut Yang ya kayaknya si kapal yang tadi kita masukin di mana sebenarnya kita nyari-nyari Chris dan Jessica ya awalnya, tapi nggak ketemu, malah ketemunya mayat gitu kan. Alright guys, sebelum kita next ke episode selanjutnya, gue mau ending dulu episode ini di sini. Jadi kalau kalian suka sama video kali ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And ya guys, kita bakalan ketemu di video berikutnya Resident Evil Revelations. Jangan lupa untuk nonton sekitar setiap jam 12.30 Senin sampai Sabtu akan ada video baru. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, klik that bell, klik that bell, klik that bell, klik that bell. Ya, kita bakal ketemu lagi. Thanks for watching. Happy gaming! Again. Bye bye!